Namun, di postingan ini pun kita salfok dengan kalimat caption panjang yang dituliskan: "Kesetiaan kami diuji dari kami dengan hati untuk Lesti. Jargon yang selama ini selalu terucap saat ini adalah bentuk untuk pembuktian, benarkah dengan hati atau tidak. Kami sebagai fans selalu mendoakan yang terbaik untuk idola dan mensupport karirnya." Banyak yang terlalu fokus dengan berita beredar saat ini dengan dicabutnya sebuah laporan sampai lupa bahwa dirinya sendiri adalah fans. Tidak ada hak untuk ikut campur urusan pribadi seseorang, apalagi sampai menghujatnya. Dia punya kehidupan sendiri dan dia yang menjalaninya. Pesan untuk idola kami, Lesti Kejora. Kini kejuaramu sedang meredup. Tapi untuk sementara, kami yakin akan ada saat untuk terang kembali. Bahkan bisa menjadi lebih terang. Tetaplah kuat, semoga kehidupanmu ke depan akan lebih baik. Amin. Keep strong, Lesti kejora, always support you. Yang lelah, biarlah menepi. Yang setia, tetaplah berdiri. Tetap menjadi satu wadah keluarga besar, official Lesti Lovers Indonesia. Jangan sampai pecah. Dari kami dengan hati untuk Lesti, ini keren. Fans yang sangat tulus dari hati untuk sang kejora luar biasa. Hingga komentar pun, tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya, bersahabat dari akun Riyati, underscore Grotland, mengatakan, "Masya Allah, kalau lihat akun Lesti lovers itu ada banget. Walaupun idolanya ada masalah." gak pernah up tentang idolanya ini keren banget persahabat ya ini fans yang sangat-sangat tulus untuk selalu mendukung yang terbaik buat idolanya berikutnya juga persahabatnya perhatikan ada sebuah kalimat yang diunggah atau diposting oleh akun official hidup adalah berani mengambil resiko pilihan ini adalah pilihan yang diberi Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi pohon yang tinggi, maka siap diterpa angin yang kencang Menjadi rumput yang rendah, maka kau akan dipijak orang Tentukan pilihan di situ ada kekuatan Semoga ini pilihan yang terbaik ya untuk Bunda Lesti Semoga setelah ini bisa bangkit lagi Bismillah, semoga semakin banyak dukungan dan support yang diberikan untuk Sang Kejora Walaupun di luar sana banyak netizen yang tidak menyukai kita tentunya hiraukan, tetap dengan satu tujuan mensupport karya-karya terbaik Les Dikejora. Kemudian juga bersahabat, ya, ada kabar yang sangat tentunya menghebohkan dunia maya. Kali ini di postingan Papa Rich, yang mengunggah sebuah postingan kalimat pesan bersahabat ya. Di situ unggahan Papa Rich. Papa Rich, tapi miskin, gaya doang lu. Ini pukul 22.32 untuk jam atau waktu pesan yang dikirim, prasahabat ya. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Rich. Ampun kang cekik, emang gua miskin, gak sekaya lu. Ini sindiran keras dari Papa Rich untuk Rizky Bilar, hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Diantaranya dari akun difahana. Sekolahnya selar mengatakan, kalau ada problem, alangkah baiknya diselesaikan baik-baik. Om, nggak malah bikin story gini, kelihatan manfaatin momen. Ada juga tanggapan dari rasa Al Fatih. 26 konteks bercanda kaliban, saya juga sering kayak gitu ke teman. Kalau di duitnya receh, saya bilang miskin banget, loh. Masalah yang besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Kalau ada masalah, bisa dibicarakan baik-baik. Ketemu orangnya dan ambil solusinya. Itu tanggapan dari beberapa fans Leslar. Namun kita lihat juga bersahabat ya, Papa Rich memang mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya. Tepatnya di Insta Story, bersahabat. Bangun tidur rame banget notif, kirain penting. Eh ternyata komentar pemuja berhala. Selamat pagi dari gua, orang miskin yang bikin sekeluarganya liburan ke Turki. Btw komentar yang support juga banyak banget, makasih ya, yang sudah respect Itu kalimat yang diunggah, kita simak juga berikutnya Ada sebuah kalimat tentunya persahabatnya komentar Orang-orang pada bego masih aja dipuja tuh berhala dua Yang satunya kang cekik, yang satunya lagi, ini kalimatnya persahabatnya ditutup Gede banget sumpah semangat Papa Rich kita sebagai orang normal dan sehat, angyepin aja mereka. Itu kalimat dukungan untuk Papa Rich. Namun kita lihat juga kalimat yang diposting oleh Papa Rich. Maaf gua nggak ada masalah sama perempuannya. Gua hanya fokus urusan bisnis gua sendiri di luar itu bukan urusan gua. Itu kalimat yang diposting oleh Papa Rich. Ini lagi ramai banget pembicaraan mengenai sindiran dari Papa Rich untuk Rizky Bilar kita hanya bisa mendoakan persahabatnya untuk Leslar, semoga tetap dikuatkan, tetap selalu diberikan kesabaran. Kita tahu dari masalah ini, teman mana yang selalu mensupport, teman mana yang enggak, dan fans mana yang tentunya benar-benar dari hati, dan mana yang hanya sekedarnya saja untuk menyukai. Kita tentunya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga, ya info penting untuk semuanya. Jangan lupa dukung idola kesayangan Lesti Kejora di ajang Indonesian Dangdut World 2022. Sebagai penyanyi dangdut terpopuler, ada juga lagu dangdut terpopuler. Berikutnya juga ada video dangdut terpopuler. Kita tentunya gasken, kudu borong tiga piala ini, Indonesian Dangdut World masih berjalan kita semuanya harus voting di semua aplikasi dan kirim sms sebanyak-banyaknya dan berikutnya juga persahabat ya Alhamdulillah kita mendapatkan kabar untuk single sekali sumber hidup sudah tembus 34 juta viewers ini keren banget Bunda Lesti Masya Allah sudah tembus 34 juta viewers kita makin bangga bahwa karya-karya terbaik Lesti Kejoran memang banyak sekali yang tentunya meminati banyak sekali tentunya yang mensupport kita salut, kita bangga semoga Bunda Lesti setelah permasalahan ini bisa bangkit kembali amin berikutnya disimak juga diunggah di gs Kobas Kobas ini mengunggah sebuah postingan kalimat atau kata-kata yang sangat bijak menyukai orang lain adalah awal dari kemampuan berkomunikasi ini keren banget ya kata-kata bijak selalu diunggah oleh Koba setiap harinya ini keren, memotivasi untuk banyak orang. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Lesti Fatih. Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Lesti Kejora. Tentunya, ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.